Hey guys, welcome back to Watch Youtube channel, markasnya Watch Enthusiast Cerdas Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas brand Jepang terus, sekarang giliran brand dari Swiss ya pak Jam ini belum lama lo masuk di jamtangan.com Kesan modern meets Classic, itulah alasan Minwatch tertarik bahas koleksi ini Hmm, siap-siap kena racun ya, mari kita bahas apa yang spesial dari jam tangan ini Kalau sudah ngomongin brand Swiss made, jelas kualitasnya pasti nggak main-main. Sama halnya kayak Tissot di Classic Gentleman seri t 127 407 -11 yang udah ada di depan MinWatch ini. Jadi dilihat sekilas aja, bawaannya tuh langsung pengen bawa pulang ya. Apalagi kalau udah tahu dalemannya. Oke, kita mulai dari dialnya dulu ya Pak. Performa jam tangan ini didukung Powermatic 80, modifikasi dari ETA. Jadi selain bikin cadangan dayanya yang panjang yaitu hingga 80 jam Movement ini lebih anti magnet, akurasinya jadi jauh lebih mantap ya pak For your reformation ya, medan magnet itu salah satu musuh utama jam mechanical Jadi kalau udah ada penangkalnya kayak gini, akurasi jam tangannya langsung melesat dan kalau kita lihat lagi, Tissot The Classic Gentleman ini juga berhasil dieksekusi dengan sangat baik. Build quality-nya cakep parah, dan yang bikin mata kita betah buat ngeliatinnya adalah kombinasi brush dan polish finishing-nya. Detail banget, dial hijaunya ini dikasih sunburst effect, jadi makin good looking. Jadi, kalau dilihat dari movement dan eksekusinya, Tissot The klasik Gentleman ini worth the price banget. Sempurna sebagai koleksi mechanical entry level buatan Swiss. Jadi, kalau selama ini bapak pengen check out jam tangan Swiss automatic pertama dan bingung pilih yang mana, jam tangan ini bisa jadi jawabannya. Oke, sekarang kita cek dulu spesifikasinya. Case diameter 40 mm, case thickness 11,5 mm, lock width 21 mm, case material stainless steel, strap material stainless steel, glass material, dome cipher crystal with anti-reflective coating. Movement, power 80, power reserve 80 hours, and water resistance, up to 10 bar. Nah, gimana pak? Udah kena racun dari tiso di classic gentleman? Desainnya nggak terlalu fancy buat dipakai pas weekend, atau juga nggak terlalu sporty buat dipakai ngantor sehari-hari? Ini bener-bener definisi daily beater untuk all occasion pak. Kalau dilihat dari ukurannya juga ideal banget. Terlihat cukup ringkas di pergelangan tangan dengan dimensi yang ditawarkan, yaitu diameternya cuma 40 mm. Dan nggak perlu takut air karena sudah water resistant hingga 100 meter atau 10 bar. Nah, kalau udah puas lihat dialnya, bisa dibalik untuk lihat casebacknya. nya Dengan exhibition caseback, Bapak juga bisa lihat detail movement dan rotor yang diberi dekorasi wave pattern. Terus, trilling bracelet-nya juga gak kalah menarik. Pinggirannya ini dikasih brush finishing, sedangkan yang tengah mengkilap karena polish finishing. Masang jam tangan ini juga sat berkat butterfly clasp with push buttons. Oh ya, soal luminya nggak perlu khawatir. Dari jarum jam dan menit, serta dot di index marker, diberi Super Luminova yang siap menyala terang. Jam ini memang bukan termasuk limited edition ya, tapi stok di jamtangan.com gak banyak.